So, oh, welcome back again Kali ini saya mereaksi band from Bangkok You know Bangkok? tahulah lah ya Bangkok Masa nggak tahu Bangkok? loh yang di ditukar ayam Pakai Bangkok, ya Oke, okay, jadi band yang satu ini Terbentuknya di tahun 2014 dan proyekan band ini dimulai dengan namanya materi post hardcore jadi ada L semi ya. dan musik cukup lumayan keren dan buat kalian yang belum tahu dengan band ini silahkan cek di deskripsi takutnya kurang jelas jadi kita langsung aja reaksi band dari Thailand Woke Play Sampai dia, di Terimu juga bagus Oh, ada dua vokal Yang satu tri, yang satu tri, skin okay. Bantu ya Contohnya, benar-benar dari pokalnya aja udah keren ya Eh, musiknya hai, hai, hai, hai, hai, gitu hai, hai, hai, kris terlalu keren kisip juga. Kisip juga keren ih asik nih bagian gini gitu. Iya, namanya main We'll Itu dia Nobuna. Kayak gimana dari Nobuna keren ga? Kan? Nah, dari musiknya juga agak sedikit lumayan lah ya. Buat sedikit headbang. Cuman ini kayaknya lebih ke menikmati musik kali ya. Cuman sejauh ini keren juga nih beda. Dan bagusnya tuh ada apa ya? Musik di tengahnya tuh slow gitu. Jadi enak gitu didengar ya jadi emang nyaman gitu denger lagu ini tuh ada headbangnya ada buat santainya juga ada so jadi buat kalian yang suka dengan band Nobuna from Bangkok jangan lupa untuk support channelnya Nobuna kasih komen yang baik ke channelnya Nobuna kasih support ke mereka agar mereka buat musik yang lebih keren lagi jadi buat kalian yang suka silahkan cek di spotify atau di Bestcampnya nya Nobuna atau di soundcloud nya ada kali ya atau di apple Musicnya kalian cek aja dan jangan lupa tambahkan ke playlist kalian dan sekali lagi jangan lupa untuk support band Nobuna karena band ini asik oke okay? dan sekian dulu reaction kali ini jadi nanti saya akan balik lagi untuk reaksin band punk, sebelumnya kan sudah band punk cewek ya Sekarang band punk yang cowok Tapi keren juga ho Sama-sama Asia lah Tapi gak kalah keren sama sebelumnya Oke, okay, terima kasih yang sudah menonton video kali ini Dan hanya segini aja reaksi saya untuk band Nobura Dan jangan lupa untuk supportnya Dan terima kasih yang sudah support band sebelum-sebelumnya dan terima kasih kata terakhir dari saya untuk kalian jangan lupa untuk merapikan pakaian yang ada di lemari kalian biar tidak berantakan oke okay?